juga Harusnya sih enggak Wah. Oh. Gila enggak ada di sini gelek Bang. Gelek or gede. Ojol. Oh, ya sayang. Dia ya, bobok siang mentar ya sambil main Ya. Istirahat. Bobok. Oh, kabariderah. Bobok yang gini ya. nya, bobo yang uh, nyaman Miner mulu kenapa tew? we emangnya, <coughs> <coughs> <The coughs> <answer coughs> <coughs> Guys, kalian nggak kasihan sama ko Andi, ko Andi aja yang lagi paku. Bang Tia welcome back. Yeah. duh HP aku udah rusak yang aku pakai live tuh tahu makanya aku pakai HP pribadiku cuek oksigen dan <laughs> Ada teman-teman. Aku kalau yang saja mau belajar, tapi kamu mau belajar, tapi